Wah, eh, ini yang terakhir, last pool, in here. Dapat nggak oh. dapat, udahan deh. Ya. Eh, hey, antum, kenapa antum ya? Mentang-mentang saya mau udahan ya kan? Antum beriin saya bintang 3 Ini antum Nixon ini kenapa? Azul saya. Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Dermolana di game Blue Archive ya. Di video kali ini gua akan menggajak operator-operator ya kan murid-murid dari murid baru itu Azusa ya bukan Azusa anu ya bukan Azusa yang dari Keon ya Azusa apa ya? Azusa dari ini Trinity Trinity General School katanya, masih, iya, iya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bentar. Bentar. ampun. di sini gua, gua liat-liat itu youtuber, youtuber itu udah pakai Izuna itu langsung dapet si Azusa juy, gua nggak punya Azusa, jadi pakai siapa bang? yaudahlah kita langsung gacha 30 kali pull saja karena gua pengen nyimpan pengen nyimpan banner limited mungkin summer mungkin atau enggak banner si miku nanti oke kita teorinya pada saat ini nih oh iya ini enggak ada ini apa namanya interaksi di domnya gitu. wah ada hanako juga mantap hanako juga bibit unggul anjir. alright let's go ntar pada saat nih uh. dapat wah wah gila anjir <laughs> the heck coy uh. Azusa. Ya. Azusa. Nah itu dia Azusa itu. Udah ya. hmm. oh, padua cuy, mantap Sirene nih. Hmm, set, baru aja gua gacha si yeah. Ya baru saja gua gacha si link ya kan. Uh, Mau gabung uh, ini uh, operator uh, baru uh, ya. Eh, mm, uh, operator uh, lagi ya kan. Kecil, kalah, no no Oh, Trinity nih oh nih, my Trinity nih ya? Trinity please Allah milenium ya ni, Trinity ni, oh no, ni, oh yeah? <duh> <Man, sai, dansa? duh> Kita ganti Serena aja kali ya, ya kita ganti serina aja ya, mana tuh? Ganti serina, mohon maaf nih, mohon maaf kue Oke, okay, serina ya eh kan, karena serina dari Trinity ya. Oh, oh, Ya, saya pasien baru, saya penyakit pilek, pilek menahun kayak mana itu oke okay, let's go pada saat dia begini ya kita tunggu oke okay, let's go oke okay, biru ngampas ya anakko oh, eh, mantep anakko ya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Oke okay, yeah. Oke okay, Seperti biasa kita tunggu sampai Dia kayak gini aja. Oh itu tadi Oke okay, let's go Oke okay. Kayaknya nggak dapet ya Dapatnya ini Ini gak mungkin lah red up cuy. oke okay, gua udah ketulung dengan uh, link coy ya kan? kali lah <laughs> nawar ya. eh dia lagi loh 50 kali loh nawar lagi ah. nawar bang Oke okay, sekarang teori ketika dia nah begini Oke okay, tidak dapat skip 50 kali habis dudahan kita save lagi udah gua nawar Oke okay, bintang 5 nya banyak bintang dimak ya kan? yeah, yeah, yeah. baru dapat sekarang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 Oke, okay. duaan, ya. bukan kedua. Ini kalau sempat, antum beri Red Op. Waduh. Red Op Hibiki saja ya, kalau mau ya, biar biar carry di PVP cok. Eh, jangan skip. Nah ini dia, Millennium lagi bangsa. 今から何をすればいいから okay, Mantap lah. すれば <bukil> <ke> <duh>, Mudah nonton video ini dari awal hingga selesai dan kita tidak mendapatkan azusa ini gua save buat banner-banner selanjutnya ya karena azusa juga nggak limited kecuali azusa summer oke <tuh> ya. kita sudah nunggu ya saya pengen tidur di pangkuanmu dah <tuh> eh, itu saja sampai jumpa di next video bye bye